Kemarin kita sudah react juga kayaknya ya Yang bab istilahnya negara ASEAN ya Kalau nggak salah pendidikan dan juga istilahnya negara terbesar ekonomi Islam Seperti itu ya Kalau tidak silap Nah di sini guys ada video baru dari beliau Menabjukkan ya kan Ini dia 5 proyek mega di Asia Tenggara Untuk mencapai status negara maju Wow jadi kalau kita istilahnya membicarakan tentang Project mega Banyak sekali project-project mega yang dilakukan setiap negara di Asia Tenggara ini guys ya Terutamanya kemarin di Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya Mungkin Filipina, mungkin istilahnya Thailand dan lain sebagainya Itu banyak negara-negara yang sedang istilahnya ya biar dikatakan maju seperti itu Atau bisa dikatakan untuk menyendang status maju Ya dari segi ekonomi ya tentunya dengan istilahnya Project mega ini banyak istilahnya akan berkembang seperti itu masalah ekonomi masalah sosial dan lain sebagainya itu pasti berkembang ketika sudah ada pembangunan mega Project ya tapi jangan sampai istilahnya hal itu membuat negara itu istilahnya terpuruk ya semoga Allah Subhanahu ta'ala melindungi negara-negara kita sehingga negara kita menjadi negara yang balsaun toyibatun warabun gafur. Nah di sini guys kita akan langsung menonton. Videonya, tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk teman-teman like, share, komen, dan subscribe-nya video ini, dan juga subscribe channelnya Top 5 Negaraku. Langsung saja kita play videonya. Let's go! Oke, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya, guys. Linknya ada di deskripsi, ya. Anda boleh lihat pada hari ini. Negara-negara di Asia Tenggara semakin agresif untuk membangunkan projek-projek mega yang memberi impak positif kepada ekonomi, sosial, politik dan sebagainya kepada negara-negara mereka Betul, betul Ada yang masih di fase perancangan dan ada juga yang sudah dalam pembinaan Okay. Projek-projek mega ini penting kerana untuk memenuhi peredaran ekonomi dan teknologi semasa dan akan datang supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang semakin berkembang dan maju mm -hmm. Pada video kali ini, admin tertarik untuk membahas mengenai 5 projek mega di Asia Tenggara untuk mencapai okay. status negara maju Alright. Sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe dan notifikasi supaya Yaps. anda tidak ketinggalan untuk fakta-fakta menarik yang akan datang. Lima, New Clark City. Oh, New, New Clark, Clark City. City Filipina ya, terancang yang sedang dalam pembinaan di Filipina. Wow. Terletak dalam zone ekonomi khas Clark di Bandar Bamban dan Capas di wilayah Tarlac, Filipina. Oke okay. Ia mempunyai keluasan kira-kira 9.450 hektar dan akan Mantap. menampung. Kalau kita lihat dari istilahnya desainnya ini, guys, ini keren banget loh istilahnya. Wow, ada stadion juga di situ ya kan? Ada menaranya juga, banyak sekali ini guys, keren Sehingga banget. Hingga satu perpuluhan dua juta orang. Proyek ini dimiliki dan diuruskan oleh Basis Conversion and Development Authority, BCDA okay. Upacara pecah tanah telah dilakukan pada 11 April 2016 Udah Yang dirasmikan ya. oleh Presiden ketika itu Benigno, Aquino III Bandar ini akan menyediakan pengangkutan awam sistem bus BRT Lapangan okay. terbang antarabangsa dan sebagainya Keren apa kau dah jadi, guys ya? 4. One Bangkok wow. One Bangkok ialah projek pembangunan bercampur bernilai 3.9 bilion dolar dalam pembinaan di Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand Pembangunan tersebut terdiri daripada 5 menara pejabat grade A dan wow. 3 menara hotel, Pansapuri Wow Bangunan tertinggi di kompleks One Bangkok ialah Signature Tower, iaitu 92 tingkat dan ketinggian 436 meter, dan wow. akan menjadi bangunan tertinggi di Thailand setelah siap dibina. Oh, bangunan ini akan disambung ke stesen MRT bawah tanah Lumpini. One oh Bangkok dibangunkan oleh Frasers Property, anak syarikat TCC Group, salah hmm. satu konglomerat terbesar di Thailand. Okay. Ia dijangka dibuka secara berperingkat antara 2023 dan 2026. Oke, okay. mantap sih. 3 HSR Jakarta Bandung. Oke, okay, Indonesia Jakarta, ya. Jakarta Bandung akan menjadi proyek kereta api berkelajuan tinggi pertama di Indonesia dan Asia okay. Tenggara. Dengan panjang wow. landasan 142.3 kilometer Dan kelajuan operasi 350 kilometer per jam ya Projek ini dianggarkan menelan belanja 6.07 bilion dolar ya. Dan dibangunkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-Cina Sebuah mm -hmm. usaha sama yang dibentuk pada Oktober 2015 Antara konsortium syarikat milik negara Indonesia Dan okay. China Railway International ...anak syarikat China Railway Group, CREC. Walaupun pembinaan bermula pada 2016... ...penyiapan okay. tertangguh akibat pandemik COVID-19. Ya, betul-betul. Operasi percubaan di landasan kereta api... ...dijangka dijalankan pada November 2022. Mm -hmm. Projek ini ditetapkan untuk memulakan operasi... ...menjelang Jun 2023... Pengen nyobak nanti, guys, asli. RTS, Singapura, Johor. Oh. RTS adalah sistem transit pantas rentas sempadan yang akan menghubungkan Johor baru. Wow. Malaysia dan Woodlands, Singapura, merentasi selat Johor. Pembinaan bermula di bahagian Malaysia pada 22 November 2020 dan okay. di bahagian Singapura pada 22 Januari 2021. Ah, Sistem rail ini Malaysia, dirancang Singapura, untuk memulakan operasi pada Januari 2027. Okay, pada orang setakat orang bulan Mei, perkembangan projek ini sudah 10% siap dibina. Oke. Okay. Kedua-dua stesen ini akan terdiri daripada kemudahan kastam, wow. imigresen dan kuarantin yang terletak bersamaan di antara kedua-dua negara. Uyede, Apabila siap dibina, RTS Link akan menjadi penghubung rel kedua antara kedua-dua negara selepas KTM Intercity Shuttle Tebrau antara wow. JB Central dan Woodlands Train Checkpoint. Mantap ya. 1. Okay. BNB 118 BNB oh, kan 118 ya. adalah sebuah pencakar langit yang masih dalam pembinaan di Kuala Lumpur, Malaysia okay. Bangunan pencakar langit ini didirikan di sebelah Stadion Merdeka Di mana kemerdekaan Malaysia daripada British diumumkan pada 31 Ogos 1957 Oleh Perdana mm -hmm. Menteri Pertama Negara Tunku Abdul Rahman Desain dan reka bentuk bangunan ini juga diilhamkan daripada gambaran Tunku Abdul Rahman semasa oh. melaungkan kemerdekaan. Saya nggak ngeh gitu kan. Nggak sadar gitu. Ternyata, ya kan, ternyata setelah disebutkan oleh admin ini, ya kan, terinspirasi. Coba kita dengarkan Cetama lagi. Tertama negara Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Desain dan reka bentuk bangunan nah. ini juga diilhamkan daripada gambaran Tunku Abdul Rahman semasa... Ah tuh kan. Nah ini Tengku Abdul ya, kan semasa melaungkan merdeka seperti itu. Dan ini diaplikasikan kepada TNB guys. Wow keren banget sih. Asal melaungkan kemerdekaan. Oh. Ketinggian bangunan ini ialah 678 perpuluhan sembilan meter dan 118 tingkat dan menjadikan Inilah. ia bangunan tertinggi di Malaysia. Betul. Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia di belakang Burj Khalifa. Itu itu guys itu lo. Poinnya di situ. Jadi tertinggi di Malaysia, ya kan. Terus istilahnya tertinggi di Asia juga, ya kan. Dan juga setelah Burj Khalifa guys tertinggi di dunia. Wah. Oh, Pembinaan bangunan ini menelan kos satu dolar bersamaan 5 billion ringgit. Okay. Permodalan Nasional Berhad atau PNB adalah syarikat yang membangunkan bangunan ini Keseluruhan pembinaan bangunan ini dijangka siap pada tahun 2023 okay. Setelah Burj Khalifah, eh? Khalifah Burj Itu sahaja Khalifah. daftar 5 projek mega di Asia Tenggara wow. untuk mencapai status negara maju Jika anda ada maklumat atau cadangan lain anda mm -hmm. boleh tulis di ruangan komen di bawah. Alright guys udah selesai videonya Dan gimana komentar teman-teman Istilahnya menabjukkan nggak Istilahnya apa yang disampaikan oleh admin Top 5 negaraku tadi Bahwasannya 5 mega project Asia Tenggara ini memang ya Untuk menyandang status Negara maju seperti itu Termasuk juga banyak negara-negara Tadi yang disebutkan yaitu lima negara Yang mana sudah dalam pelaksanaan Ada juga yang sudah jadi Seperti itu guys dan ya semua pasti ada kelebihan dan juga kekurangan Ada pro dan kontraknya Jadi yang penting adalah kita Bagaimana caranya supaya kita itu tetap ya bisa menikmati ya kan Bisa menikmati bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala Dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara kita Seperti itu guys Jadi bersyukur punya istilahnya lapangan stadion Bersyukur istilahnya punya kereta cepat Bersyukur punya TNB Bersyukur punya istilahnya kayak tadi pembangunan ya Pembangunan kota baru yang memang wow keren banget seperti itu guys Belum lagi Insyaallah Indonesia bakalan pindah ya dari ibu kotanya Jakarta nanti ke Kalimantan seperti itu itu bakalan menjadi sebuah hal yang mungkin ya Paling setelahnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Seperti itu guys Oke okay, guys, daripada kelima proyek tadi Mana yang membuat teman-teman istilahnya Paling menabjubkan ya Di istilahnya uh, mega proyek Asia Tenggara ini Langsung saja komen di bawah Oke okay, guys, itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai, terima kasih top 5 Negaraku yang sudah share kepada kita semua Sehingga kita tahu istilahnya mega Project ya Dari lima negara ini guys Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh